Nama Cristiano Ronaldo di 2003 masih tak banyak diperhitungkan banyak pihak Ia hanyalah seorang anak muda yang direkrut MU dari klub Sporting Lisbon namun di mata Sir Alex Ferguson, Ronaldo mempunyai sebuah potensi untuk menjadi seorang pemain hebat di masa depan. Dan benar saja, setelah lima tahun berseragam setan merah yang dipimpin Sir Alex Ferguson, Cristiano Ronaldo menjelma menjadi pemain bintang di MU. Di tahun 2008, dirinya berhasil menyambut gelar Ballon d'Or pertamanya. Statusnya yang saat itu adalah seorang pemain bintang membuat banyak pemain yang ingin bermain dengan dirinya. Tentu menjadi sebuah pengalaman yang sangat berharga bisa satu klub dengan salah satu pemain sepak bola terhebat sepanjang sejarah. Hal ini pernah dirasakan oleh Rafael da Silva dan Fabio da Silva pada tahun 2007 silam. Bahkan saudara kembar tersebut sampai ditelepon oleh Cristiano Ronaldo untuk bergabung ke Manchester United. Rafael mengaku bahwa dia menerima telepon dari pemenang Ballon d'Or 5 kali itu saat remaja dan ternyata pengaruhnya membantu mereka membuat keputusan. Dia menelepon telepon saya dan saya tidak akan pernah melupakan itu, katanya. Ponsel saya memiliki semua angka nol di layar untuk menunjukkan panggilan internasional dan saya berkata, siapa ini saya tidak pernah menerima panggilan seperti ini. Saya menjawab dan saya mengenalnya karena saya pernah berlatih dengannya sebelumnya. Ungkap matan baik setan merah itu. Dia hanya berkata, "Ah, sapaan Portugal." Saya berlari ke bus dan saya berkata, "Ini Ronaldo, ini Ronaldo. Dia memanggil kita untuk berbicara." Dia hanya berkata, "Hujan di sini, hujan di sini di Manchester, seperti yang Anda tahu." Kemudian dia berkata, "Saya menelepon untuk mengatakan kepada kalian menandatangani kontrak dengan Manchester United. Saya tahu Anda akan menyukainya dan sebagainya." Saya tidak percaya itu. Itu luar biasa. Fabio berbagi cerita serupa pada tahun 2020 dan menjelaskan Ronaldo membantu mereka berdua mengatasi kendala bahasa dan masalah kepercayaan diri saat bermain untuk salah satu klub terbesar dunia. Rafael sendiri akhirnya menjadi bekanan MU setelah Gary Neville pensiun dan memenangkan tiga gelar Liga Inggris selama waktunya di klub. Dia akhirnya pergi ke Leon pada 2015 setelah tidak disukai di bawah Louis van Gaal. Sementara itu, Fabio hanya menerima satu trofi Liga Inggris pada 2010-2011 dan menghabiskan waktu dengan status pinjaman di Queen's Park Rangers. Fabio kemudian dijual ke Cardiff City pada 2014 dan sekarang bermain untuk Nantes di League 1. Seperti diketahui, Arsenal adalah rival besar MU di tahun 2000-an dan Ferguson tidak ingin kehilangan dua bintang muda dari Arsene Wenger. Setan Merah bergerak cepat untuk mengambil pemain dari Fluminis dan mereka berdua ternyata tampil sebagai transfer yang sukses. Ronaldo sendiri saat ini menjalani tugas keduanya bersama United dan sejauh ini telah mencetak 14 gol dalam 24 penampilan.